Halo guys selamat curi terakhir pulang kerja tahun 2022 di manjar lewat mana ya guys ya kita lewat kiri aja nginden Oke Menjelang malam tahun baru Surabaya Sore ini lumayan agak rame Ini lewat soto ayam kampung Pak Jayus kalian malam tahun baru dimana nanti tulis di komen ya guys pengalaman malam tahun barunya gimana dimana kayak apa hujanan antara ya apa hehe alhamdulillah seharian lancar rame sekarang tinggal pulang melewati kampus-kampus tapi mungkin semua pada libur ya karena menjelang Tahun Baru mungkin video agak gelap ya guys karena sudah sore lima 13 kantor kecamatan sukolilo langgaran istri kalau beli barang-barang perempuan di Daliwapa sore ini enggak hujan ya yang terus tadi siang Sekali Jadi untuk nanti malam, surabaya ditutup mulai jam dua keluar masuk Surabaya ndak bisa di dekat rumah yang di jembatan Suramadu juga ditutup katanya. jadi berangkat ke awal aja ini ada apa guys wadaw wadaw wadaw wadaw kerupuknya hancur hancur guys Pokoknya, jatuh, guys. Kasihan, masnya beli kerupuk yang satu jatuh. Wah, itu paling disuruh juragannya paling dijatuhin di jalan. Semoga bukan cepat dapat ganti, Mas. Siapa tahu bosnya lihat video ini jadi nggak nggak jadi dimarahin sama bos <laughs> ya kita lurus aja buat sekali lo Jalan besar. Sate ayam mantap jiwa. Sate ayam. Sate ayam Sate ayam reteng kiri. Oke. Di sini ada kamera CCTV dari kepolisian mungkin banyak yang ini ya mengabaikan kebut-kebutan, hmm. hati, hati guys, nanti dikirim surat cinta oleh pak polisi. pom bensinnya kita lihat sepi pada luar kota semua kayaknya ada yang mudik mungkin aslinya pengen mudik guys, tapi belum ada kesempatan mudik karena masih masuk kerja terus mungkin nanti diagendakan kalau bisa libur karena wis kangen karo mae. biasanya jam segini di daerah sini rame gak macet sekarang lumayan lah tidak seberapa tadi seharian mobil di hujan-hujanan nggak tahu ada kotoran deh kata tadi langsung gas saya enggak sempat bersihkan maaf ya guys kalau kelihatan kotor SWK Klampis ada sepi ya? pada kemana ini orang-orang malam tahun barunya yang mempunyai anak dijaga ya jati Di pergaulan semakin uh. ngeri lagi trek trekan di jalan wah ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri minggu lalu pulang dari luar kota sempet hampir ketabrak anak trek trekan di jalan Ya, dibuat wadah untuk anak-anak yang suka balap motor biar ada tempatnya. Mereka nggak di jalanan karena sangat mengganggu sekali. Apalagi kalau malam hari, kadang kan namanya orang yang nggak tahu, tiba-tiba "weng" wah. Ya kalau kita masih agak muda sih untuk menghindar masih cukup ini. Tapi kalau pengendara mobilnya sudah bapak-bapak terus malam hari, ya yes, siang penting kita hati-hati sendiri ya. Kadang kita wis hati-hati tapi. Ya, namanya orang enggak tahu. Pasrah ya, karo Gusti Allah. Pasrah ya, karo Gusti Allah. jalanan sini ya. Ya masih agak rame sih, tapi enggak seberapa. Enggak semacet biasanya. Di Ars Galaxy Mall. mungkin ada yang mau malam tahun baru di Galaxy Mall ini kondisi terkini Galaxy Mall <tuh> nah, itu bapak-bapaknya sudah siap-siap bapak polisi sudah siap-siap mengamankan kota Surabaya semangat Pak semangat-semangat lihat mobil listrik, kok jadi pengen minim hybrid ya. kalau buat ke desa berani nggak ya, buat mobil listrik soalnya biasanya kalau mudik full penumpang, full barang dua row seatnya dipakai semua untuk orang belakang sendiri untuk barang naiknya tinggi lumayan mampu ga ya pakai mobil listrik apakah mampu nanjak tunggu Review review handalnya Indonesia kayak Mas Ridwan Hanif kayak Bung Fitraeri Omobi kami suka Turbo kapan hari Auto Net Max nge review mobil di dekat rumah, pak kalau nggak salah, mungkin teman-teman sudah pada lihat di AutoNext Mac. Punyanya Mas Ridwan Hanif Rahmadi. Lampu merah sudah hijau, kunir. Aku dulu sempat kepikiran pengen kuliah di Surabaya tapi hanya kepikiran aja karena nggak berani dulu ada kawan nggak ada teman yang di Surabaya enggak ada saudara jadi kuliahnya di Solo saja ya dekat sama rumah tapi Alhamdulillah istri adik laki-laki perempuan semua Lulusan Unesa Surabaya dan alhamdulillahnya sekarang, setelah lulus kuliah, saya di Surabaya. Kenapa kok Surabaya? Enggak, kota lain. Ya, karena istrinya di Surabaya dapat istrinya di sini tempatnya hidra titanium audio masuk sebelah kiri oke teman-teman yang pengen belanja audio bisa di titanium audio Surabaya bareng co-hidra bareng branded-branded ori bisa ke co Bisa dicek di YouTube-nya Ko Hendra. Kali Judan. Kalau lewat sini nih, kayak lewat di Pacitan pasanannya kayak gini setan kota soto ayam kampung pak jayus eh pak De jayus ini soto ayam tanggal saya ada yang namanya pak De jayus <tangga> Maaf, sorry. Bercanda, Pak De Jayus. D. Jayus, McD, enggak seberapa rame Oh ya. Yeah bagi penggemar wayang kulit nanti malam di alun-alun Surabaya tadi malam aku lihat wayang orangnya nanti malam nggak berani keluar lihat wayang kulitnya karena jam 9 sudah ditutup Surabaya gimana awak guys <tuk> nyaman <tangan> awak pak Bakaran. bakar ikan bakar ikan bakar bakar malam tahun baru aja bang. Tempuh balik Rating dari sini asik enggak ya? Enggak asik. Bapaknya kasihan. Langit jalan. Oke, berapa ini? Cekimu Pak. Kita lihat Hai Masih tetap ramai, guys. Masih tetap ramai, guys. Masih tetap ngantri, guys, negatoannya. Masih di mana-mana. pelan-pelan mm -hmm. jalannya menyempet wuhh Kali ini karena sudah sore, kita lanjut di vlog yang lain. Oke, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.